kami dari kalian yang sering banget buka Instagram cuman untuk lihat cewek-cewek cantik yang ada di Instagram? Kalau ada berarti sama kayak aku. Ngomongin cewek cantik yang ada di Instagram mungkin kalian ada yang nggak tahu sama rekomendasi aku kali ini. pertama ngasih tahu enam selebgram cantik dan tentunya seksi banget. Siapa aja mereka? Oke, kita mulai videonya. Selebgram satu ini mungkin sering banget muncul di kotak pencarian Instagram kalian. Dia Marella, selebgram cantik satu ini emang benar-benar gede banget. Maksudnya di sini gede rezekinya ya. Si cantik dia ini ternyata juga berkecimpung di dunia modeling mungkin. dan usut punya usut, Dia Marella ini pernah gagal tiga kali untuk masuk jadi grup idol JKT48. Hmm, apa mungkin karena kegedean? cantik nomor dua ini benar-benar kesukaan aku oh, banget Ruth Stephanie cewek cantik satu ini benar-benar memanjakan kaum laki-laki yang melihatnya Dengan tatapan mata yang menggoda, seolah membuat adik kita yang tertidur, jadi bangun lagi kan? Dengan jumlah followers lebih dari ratus ribu, udah pasti Ruth Stefani ini cocok banget jadi seleb dan cantik idola rakyat Indonesia Telegram cantik satu ini kalau dilihat sekilas mungkin mirip dengan artis dan Felicia bukan? Marcia Aywanisa, cewek cantik yang belum di Makassar ini emang udah mencuri perhatian netizen sejak pertama kali melihatnya Dengan tubuh yang body bodyguard banget, bukan hal yang sulit buat Marcia ini untuk diikuti oleh penggemarnya di Instagram Dan sampai saat ini jumlah followersnya saja udah lebih dari 700 ribu. kalian yang suka selebrang unyu-unyu kali ini output bakal kenalin selebgram paling unyu-unyu di indonesia anjala anja nih cewek satu satu ini mungkin sebagian dari kalian udah ada yang mengenalnya Do ini terkenal banget di salah satu aplikasi joget-joget yang lagi hits saat ini ga heran kalau Do ini udah punya 400.000 lebih followers di akun instagram miliknya dengan bibir yang jadi dia masih sangat pincut sama Selegram satu ini Selegram cantik nomor 51 ini, Ogut juga masih berat sama Doi Bila Berbi, cewek tapi dikasar Cikarang ini pasti hampir semua rakyat konoha sampai ilah mengenalnya bukan? Sisatik bilah ini juga sempat beberapa kali bermain FTV dan film di Indonesia, dan gak heran kalau bilah ini sering banget dideketin aktor-aktor muda di Indonesia. Dengan wajah yang mirip Barbie, pasti laki-laki di sana pengen banget jadi tamatan hatinya, bukan? Yang paling cantik yang terakhir ini, August sering banget stalking akun Instagram miliknya. Anisha Shamsi cewek cantik satu ini, benar-benar membuat para wibu di sana bukan? Dengan wajah khas Jepang, Messi udah pasti wibu di sana doi. Ini pacar hayalannya. Dengan wajah yang menyembelihkan Adam, pasti para wibu di sana berharap dipanggil. Oh Nah, itu tadi tim ke-6 Seleglam paling manis dan tentunya kawali banget. Pilihan kalian yang mana? Terima kasih sudah nonton video ini.